Selamat pagi anak, anak salam sejahtera bagi kita semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Dalam masa pandemi covid-19 ini Oke kita Mulai belajar online itu menyenangkan Bersama Pak Ari Kelas 6 Tema 1 Subtema 2 Hewan sahabatku Pembelajaran 4 Muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan Matematika Baik kita mulai sekarang kita masuk PPKN Mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ya disini ada suatu cerita ya Pak Guru bacakan ya Pada suatu ketika keluarga Pak Ahmad akan membagi sate sapi kepada tetangganya Ia membawa banyak sate dan akan membagikannya kepada tetangganya untuk makan siang Tetangga yang dibagi ada 30 kepala keluarga Sebanyak itu pula Pak Ahmad menyiapkan sate yang akan dibagi satu bagian selain tetangga ada tiga orang teman Pak Ahmad datang dari kampung lain Datang berkunjung ke rumah Pak Ahmad Pak Ahmad menjadi bingung Tugas Satu, apa yang harus dilakukan Pak Ahmad saat ketiga temannya datang Dua, apa yang sebaiknya dilakukan ketiga teman Pak Ahmad saat mengetahui jumlah sate yang dibagikan tidak mencukupi Oke jawabannya kalian kirimkan ke Wajabri ya, Pak Guru ya dalam menjawab tugas tadi, perhatikan jawaban kalian. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Perbaiki jawaban kalian apabila dibutuhkan. Ya. Tugas nomor 3, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal kalian yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nomor 4, carilah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. kita lanjut matematika menyelesaikan permasalahan matematika yang terkait dengan operasi hitung campuran kita lihat cerita di bawah ini ya suatu saat Ina membawa empat kardus merah berisi lele goreng setiap kardus berisi enam ekor lele goreng Ina juga membawa tiga kardus biru berisi nila bakar setiap kardus berisi empat ekor nila bakar ikan-ikan itu digunakan untuk acara makan-makan bersama teman-temannya banyak anak yang akan makan ikan Ada 18 anak Bagian ikan tidak boleh terpotong Harus dalam keadaan utuh Berapa ekor ikan bagian masing-masing Yang diterima teman-temannya Ina Oke kita akan mencoba menjawabnya ya Perhatikan baik-baik Mari kita susun kalimat matematika Dari persoalan di atas Perhatikan baik-baik ya Banyak ikan Sama dengan 4 dikali 6 Ditambah 3 kali 4 Banyak anak yang akan makan ikan sama dengan 18 anak banyak bagian ikan per orang sama dengan buka kurung 4x6 ditambah 3x4 tutup kurung dibagi 18 bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran itu ayo kita hitung bersama buka kurung 4x6 ditambah 3 dikali 4 Tutup kurung dibagi 18 Sama dengan buka kurung 24 ditambah 12 tutup kurung Dibagi 18 Sama dengan 36 Dibagi 18 24 tambah 12 Dijadikan 36 ya, Sama dengan 2 Jadi hasil akhirnya adalah 2 Dari urean di atas Ya, jadi banyak bagian ikan setiap anak adalah dua ekor ikan. Urutan pengerjaan atau kekuatan tanda operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. 1. Pengerjaan dalam kurung dilakukan pertama kali. 2. Perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. 3. penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. 4. Perkalian atau pembagian lebih dahulu dikerjakan daripada penjumlahan atau pengurangan. Oke, selanjutnya coba kalian selesaikan soal-soal berikut ya. Selamat mengerjakan. Kirimkan jawabannya ke WA Jabri Paguri ya. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment. Oke, okay? terima kasih ya sudah menonton video ini.